Manfaat daun pepaya bagi kesehatan tubuh Tidak hanya buahnya, daun pepaya juga memiliki sejumlah manfaat bagi kesehatan tubuh apabila Anda mengonsumsinya secara rutin. Apa saja khasiat daun pepaya simak terus video berikut. 1. Mengatasi malaria Pada daun pepaya ditemukan senyawa yang bersifat plasmodiastatik. Senyawa ini diklaim mampu mengendalikan infeksi yang terjadi di dalam tubuh. 2. Mengobati demam berdarah Salah satu khasiat daun pepaya yang cukup populer ialah untuk mengobati penyakit demam berdarah yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. 3. Menjaga kesehatan sistem pencernaan daun pepaya mengandung serat dan juga enzim bernama papain. Menurut penelitian, keduanya memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan sistem pencernaan. 4. Mengatasi nyeri saat menstruasi. Bagaimana cara mengonsumsi daun pepaya untuk menghilangkan nyeri ketika haid? Anda bisa mengolah daun ini menjadi sayur atau jadikan daun sebagai minuman jus caranya ambil satu helai daun pepaya sejumput garam dan asam jawa kemudian campur semuanya dalam segelas air dan masak hingga mendidih lima membantu mengendalikan gula darah khasiat daun pepaya yang tidak kalah penting adalah membantu mengendalikan gula darah glukosa dalam tubuh terutama pada penderita diabetes tipe 2 bahkan Tanaman ini sudah sejak lama menjadi medium pengobatan tradisional oleh masyarakat Meksiko. Sekian dulu video dari saya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.